Selamat datang di channel Tukang Dolan Travel. Kali ini, Tukang Dolan Travel akan mereview sebuah objek wisata yang berada di Kabupaten Pangandaran, yaitu Pantai Batu Karas. Sebelum masuk ke pembahasannya, silakan like dan subscribe channel Tukang Dolan Travel supaya maju dan berkembang. Kawasan wisata Pantai Batu Karas merupakan salah satu kawasan pantai yang berada di lokasi peta Jawa Barat, yang membuat pengunjung tertarik akan pantai yang satu ini yaitu suasana menenangkan yang diciptakan oleh deburan ombak laut yang bersahabat dan pantainya yang landai. Kawasan wisata Batu Karas merupakan salah satu kawasan pantai yang berada di lokasi Pangandaran Jawa Barat. Pantai Batu Karas ini menjadi wisata kolaborasi antara objek wisata Pangandaran dan Pantai Batu Hiu yang juga berada tidak jauh dari lokasi Pantai Batu Karas ini. Yang membuat pengunjung tertarik akan pantai yang satu ini yaitu suasana menenangkan yang diciptakan oleh deburan ombak laut yang bersahabat dan pantainya yang landai. Pantai yang berjarak kurang lebih 34 km dari pangandaran ini membuat wisatawan betah untuk berlama-lama di kawasan ini. Pasalnya selain panorama yang indah dengan angin yang sepoi-sepoi, pun pengunjung sudah merasa dimanjakan juga dengan berbagai fasilitas yang tersedia di sana. Tak hanya menikmati keindahannya saja, Pengunjung juga dibolehkan menjajal, memeluk, laut dengan berselancar manja di kawasan pantai Batu Karas ini. Pantai dengan sejuta keindahan ini juga memiliki sejuta wahana dan fasilitas untuk menunjang keamanan dan kenyamanan wisatawan dalam berlibur di kawasan pantai ini. Jika kalian sudah menikmati keindahan dan nuansa ketenangan sudah tercapai di sana, kalian bisa mencoba suatu fasilitas pondok wisata yang dilengkapi dengan arena bermain. Kawasan ini sangat cocok bagi kalian yang mempunyai balita, atau usia anak-anak untuk diajak ke fasilitas yang satu ini. Bagi kalian yang ingin bermain di Laut Batu Karas, kalian bisa berenang aman di tepian laut, dengan menyewa ban yang ada di sekitar pantai. Atau bagi kalian yang ingin menguji adrenalin dan jago berselancar, kalian tidak perlu membawa papan selancar dari rumah. Karena di kawasan ini tidak hanya menyewakan ban renang, tetapi juga menyewakan papan selancar. Tak perlu khawatir, jika kalian berlibur tanpa meninggalkan ibadah wajib yang harus dilakukan. Di kawasan wisata ini, sudah tersedia tempat ibadah bagi pengunjung, yang ingin beribadah secara tepat waktu. Padatnya jadwal berlibur, jangan sampai melupakan pencipta dari wisata Batu Karasia. Bagi kalian yang ingin berlama-lama di kawasan ini, juga tidak perlu pusing memikirkan di mana harus berteduh dan beristirahat sejenak. Karena di kawasan pantai ini sudah ada hotel, atau penginapan yang ditunjukkan bagi pengunjung yang ingin bermalam di kawasan wisata ini. Tidak hanya itu, kalian juga bisa memilih opsi yang kedua, yaitu bermalam di awasan camping ground. Dengan bermalam di kawasan ini, kalian akan merasa dekat dengan alam dan bersahabat dengannya. Setelah puas menikmati keindahan dan menjajal beberapa fasilitas yang tersedia di sana, saatnya berburu di kawasan kios cindera mata. Kalian bisa berbelanja puas akan kebutuhan, ataupun untuk sekedar oleh-oleh yang akan dibawa pulang. Tidak hanya itu saja, pelelangan ikan di kawasan ini juga menjadi destinasi tersendiri bagi para wisatawan, untuk berbelanja ikan segar hasil tangkapan nelayan. Keindahan pantai yang ada di kawasan Pangandaran ini tidak perlu diraukan lagi. Pasalnya banyaknya wisatawan yang sudah berkunjung di sini, menandakan bahwa kawasan ini laris dikerumuni wisatawan, yang berkunjung untuk menikmati keindahannya saja. Pantainya yang landai dengan dipadukan birunya laut seakan, Melambai memanggil wisatawan untuk berenang di sana. Kawasan wisata yang cocok untuk libur keluarga ini, memiliki fasilitas yang memadai untuk keluarga tercinta. Jadi jangan segan-segan mengajak keluarga tercinta untuk bercengkrama, dan berlibur di kawasan wisata ini. Pasalnya ada salah satu fasilitas yang memang disengaja, ditunjukkan untuk kalian yang berwisata bersama keluarga, yaitu kawasan pondok wisata yang sudah dilengkapi dengan area bermain anak-anak. Jika kalian berangkat dari Bandung, kawasan wisata ini bisa ditempuh dengan menaiki angkutan umum, sejenis bas dengan jurusan Bandung, Pangandaran, yang kemudian turun di kawasan terminal Pangandaran. Setelah sampai di sana, kalian langsung menaiki bas dengan jurusan Tasik, Pangandaran, Cijulang dan turun di terminal Cijulang. Sesampainya di sana kalian bisa menaiki ojek, langsung menuju kawasan pantai Batu Karas. Namun akan sangat berbeda jika kalian berangkat dari Jakarta. Jika kalian berangkat dari Jakarta, di terminal Kalideres, kalian bisa naik bus dengan jurusan Kalideres, Pangandaran. Setelah sampai di sana, perjalanan kembali dilanjutkan dengan menaiki bus dengan jurusan Tasik Pangandaran Cijulang, kemudian turun di terminal Cijulang. Sesampainya di sana kalian bisa langsung menaiki ojek, menuju kawasan wisata yang dituju. Untuk memasuki kawasan wisata ini bisa dibilang cukup unik. Karena tiket masuk ke kawasan ini, dihitung berdasarkan bagaimana kalian mencapai lokasi ini. Jika kalian seorang pejalan kaki, kalian hanya akan membayar tiket masuk sebesar 1500 saja. Sedangkan pengendara motor dikenakan tarif sebesar 3900 Mobil dengan ketentuan jenis kendaraan yang berbeda, juga dikenakan tarif yang berbeda pula loh. Misalnya mobil dengan kategori Jeep, atau sedan kalian dikenakan tarif 9.200 sedangkan cherry sebesar 17.200 dan mobil. Kapasitas orang yang lebih banyak dikenakan biaya 22.200, demikian dengan bus pun begitu. Kategori bus kecil, sedang dan besar dikenakan tarif berbeda, masing-masing sebesar 32.700, 49.500 dan 80.500. Tips liburan ke Pantai Batu Karas. Pertama kali yang harus kalian lakukan, sebelum memutuskan untuk berangkat ke sana adalah menentukan hari libur yang tepat, sesuai dengan hari luangnya setiap anggota keluarga ataupun teman-teman kalian. Karena dengan keramaian tertentu membuat kenyamanan, dan ketenangan berlibur ke sana sangat minim untuk didapatkan. Namun keindahan yang disajikan di sana tidak pernah absen. Setelah itu siapkan perbekalan yang cukup, seperti makanan ringan, perbekalan kesehatan, dan pakaian yang cukup, sebagai ganti selepas kalian bermain air di sana, dan yang terpenting, siapkan stamina tubuh yang selalu fit agar destinasi wisata yang kalian kunjungi dapat dinikmati secara maksimal. Selamat berlibur dan selamat mengunjungi kawasan wisata pantai Batu Karasia. Ya. Demikian pembahasan tentang pantai Batu Karas yang indah dan cocok untuk berlibur bareng teman-teman, pacar maupun keluarga tercinta. Bantu kami dengan cara subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya. Mari kita lestarikan bersama aset dalam negeri, kalau bukan kita siapa lagi. Sebagai generasi muda sudah menjadi kewajiban kita untuk ikut andil dalam melestarikan aset budaya dan pariwisata daerah kita sendiri.